Sudah tahu, ini pemimpin jahat. Tapi kalau lokat, dia boleh jabatan, dia bela. Itulah kenyataan dunia. Sekarang ada tiga perkara yang baca, mendatangkan keburukan bagi kita, maksudnya. Yang pertama, alqamah al-kalamul Al Al banyak ngomong. Yang kedua, hal yang buruk an-naumul banyak tidur akan tergawi tidur lagi yang ketiga al-akalu katsir banyak makan maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini semakin hari semakin menggiurkan semakin hari kita semakin mencintai dunia Semakin hari Kita semakin uh, Menginginkan apa yang ditawarkan oleh dunia ini Memang dunia ini Semakin hari semakin indah Dan semakin hari Semakin Semakin cantik Jadi wajar kalau Kita tergoda. Bahkan kadang-kadang uh, Kalau uh, nawarkan Sesuatu Itu menawarkan dengan Menampilkan wajah-wajah wajah-wajah perempuan misalnya itu perempuan itu memang di eh, diibaratkan sebagai daya tarik, eh. jadi kalau sudah dijingok ada butuh perempuan langsung jingok ada apa? tapi kalau dijingok ke butuh rumah, misalnya dong jual rumah nih, butuh rumah ya sore. tapi kalau jingok ada butuh dino tepan tepampang di depan dulu, jingok. Padahal tidak di, di, di tangan Pemutina itu menunjukkan ada perumahan, nah, kira-kira macam itu. Ya. Jadi Pemutina juga bahkan kalau sudah iblis itu habis jurusnya, dia menggoda seseorang lelaki Sudah habis jurusnya, dia menggunakan perempuan untuk menggoda laki-laki tersebut. Jadi banyak seorang laki-laki, walaupun dia ustad segala macam, dia terjerumus gara-gara. Kodaan perempuan Jadi perempuan itu digambarkan Oleh eh, Ketika waktu Nabi Mi'rod itu Mereka pun memanggil Nabi eh, Memanggil Nabi Ibaratkan perempuan yang sudah tua sebenarnya eh, Tapi berhias Sangat cantik Itulah gambaran dunia Jadi semakin tua semakin cantik Mungkin dulu dah ando. Ini Yang di, diomongkan oleh Al-Quran Itu bahwa banyak gedung-gedung yang bertingkat. Uang zaman dulu tidak terpikir. Pikir dia paling tinggi itu tiga tingkat menggali. Eh, di zaman, di zamannya Rasulullah. Tapi memang ternyata Allah itu untuk semua zaman, eh, untuk siapapun. Sehingga kita tidak heran lagi dengan kalimat gedung-gedung yang bertingkat itu. Sekarang kita lihat dengan penglihatan yang berbeda dari penglihatan umat di masa Baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bapak ibu yang dirahmati Allah, begitu cintanya Wong dengan dunia, kadang-kadang dia lupa, lupa bapaknya, lupa ibunya, ya. lupa segalanya, lupa jabatannya, lupa statusnya, tak dak dak dak bahwa dia tua sudah ya. eh, karena godaan dunia ini ada cerita yang menarik, nah jadi ada seorang anak ngomong, "Saya tahu sudah pernah ada cerita kali ini." Seorang anak ngomong sama bapaknya, "Pak, aku kepengen melamar perempuan yang cantik, pilihanku." Kata bapaknya, "Siap, kaget bapak melamarkan uh, perempuan yang kau senangi tersebut." Ayo pergilah, si bapak sama sama anaknya nah, ngelamar perempuan itu, tapi setelah sampai tempat perempuan tersebut, bapaknya ngesir sama betino itu. ini kadang-kadang heran ya, tentang dunia. jadi begitu ngingo bapaknya ngesir sama betino ini. Kata bapak nak pecahnya bertinu ini lebih cocok dengan bapak yeah. Kau belum pantas Kau belum punya apa-apa ya, Kalau bapak kan sudah mapan Lah marahlah anaknya eh? Anaknya marah, mana bapaknya? Tak tahu diri ya, Bapak tak tahu? Tak tahu diri Jadi marah Tapi kalau seandainya anaknya tadi pun bisa, ya sudah kalau bapaknya tidak bapak. tapi kan sama-sama sama-sama galak, jadi akhirnya dilapor ke polisi, bapaknya tadi kata polisinya kaget dulu, aku nak nyengok dulu aku nak nyengok dulu. dulu, yang mana dino kamu rebutkan dulu begitu polisi nyengok, ngeseng atau itu betina yang cantik model ini pendampingnya mesti wong gagah pecah aku wong yang gagah mesti. Nah kau nih ujinya, Tak sadar kalau dia belisi mestinya dia mengayomi melindungi tidak eh, sadar akhirnya ribut pula pulau kompetitif nih ngelapor sampai ke menteri begitu menteri. Petino ini Ay, menteri tak cocok untuk kamu juga. Tidak cocok. Yang cocoknya dia ini pendampingan dengan seorang menteri. Ah, ini ribut pula ini. Ngagi aja. Ngagi? Ngagi aja akhirnya ngelapok dengan raja kejadian ini raja nyingok betino itu uji raja pantesnya betino ini jadi permaisuriku jadi bapak ibu akhirnya ribut dia ribut bempat berlimo sama raja kata betino itu mah ini baik kaget aku belaki. Siapa di antara kamu beli mo ini? Yang duluan pacak ngejegaku, aku Itulah yang Jadi laki aku Jadi yang mana kira-kira ini? Yang mana? Yang muda Akhirnya ngejeg Anak, bapak, polisi, menteri gajau Limo ngejeng Begitu dia ngejar, belum jauh lima-duanya masuk ke dalam lubang kubu. Okay. "Hai, ngomong, ini godaan hai, hai, seorang hai, Akhirnya dia ngejar dunia ini Tak sempat lagi Mikirkan tentang akhirat Tahu-tahu dia sudah ada di lubang Di lubang kubu jadi kalau urusan dunia Tidak kenal bapak Tidak kenal anak Tidak kenal jabatan Tidak kenal pangkat Dia halalkan apa yang dia inginkan Itu gambar Gambaran Tapi apa aduh Bapak yang nak ngerebut Calon bini anaknya Banyak Bahkan lebih jahat daripada itu An, bapak yang menunjukkan anaknya makanan yang haram Lebih jahat dari bapak yang nak merebut calon bini anaknya ngapo kena bapaknya mendaftarkan anaknya ke dalam jurang nerakonya Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah dunia Sekarang ini dikejar Masing-masing bahkan Tidak kenal sama keluarga Ya yeah. Tidak kenal sama dolur Bahkan dolur Baca-baca sampai nak berbunuhan Urusan dunia Jadi urusan dunia ini Memang membuat wong jadi Lupo Tidak sadar dia tua Tidak sadar sebenarnya Dia lebih muda Tidak sadar sebenarnya Dia sebagai seorang yang mestinya Memberikan contoh kalau untuk urusan dunia Sudah lupa lo? Yeah. Sudah tahu ini wong jahat Sudah tahu ini pemimpin jahat Tapi kalau Lokak dia boleh jabatan Dia bela Itulah kenyataan dunia sekarang Tidak peduli Tidak peduli Dolor Padahal adik-beradik mesti saling bantu Mesti saling tolong Yang kayo mesti nolong yang miskin Yang kuat mesti nolong yang Maka itulah Allah jadikan aduh yang kaya yang miskin Kalau yang kayo dak galak bantu Berarti ini termasuk kaya yang kufur Kalau pejabat yang nyala kuno ke Itu pejabat yang kufur kalau kita menyalahgunakan kesehatan kita justru untuk menghabiskan waktu berhura-hura tanpa mengingat Allah termasuk kita adalah orang-orang yang kufur kufur nikmat sehat, kufur nikmat harto Allah jadikan kita kadang-kadang menjadi keluarga yang besar tapi ternyata dalam keluarga itu Dakatik yang saling sayang Berhitungannya setengah mati dengan dulu Bahkan bukan cuma berhitungan Kalau pacak nak ngembek terus keuntungan Bahkan dengan menghalalkan segala Segala cara Oleh karena Kalau memang kita hadir di majelis takdir Hadirkan hati kita Minta lah kita dengan Allah Agar kita itu jadi hamba Yang ridho kepada Allah Kalau yang anda contohkan tadi Dia yang ridho sama Allah Adik beradik tadi Dinjuk kayu Dinjo miskin Ngapu Allah jadikan ada yang kayu ada yang miskin eh? Allah Memang memberikan seperti itu Biar kita ini saling komplementer Melengkapi Mungkin kalau ada apa-apa yang miskin itu bisa bantu yang kayu Untuk menunggu rumahnya, untuk bersihkan rumahnya Tapi yang kayu jangan sombong Ini darah daging dia Dia semestinya bersyukur, tinju Allah lebih eh? Dia bersyukur sama Allah Syukurnya pun dengan dia bantu dulur dia itu Selain kita Selalu juga berharap dengan Allah tidak boleh berharap dengan dulur kita yang kayo tadi tapi si miskin tadi mungkin Allah nujukkan rizkinya dari dari melalui yang kayo dia doakan dulurnya begitu dulurnya ngenjuk dia dia doakan lagi eh? walaupun dia tidak terima kasih ya, tidak terima kasih dia tuh rahmat bagi yang kayo yang ngenjuk tuh jadi Allah memberikan pujian yang lebih Allah bakal berikan sesuatu yang yang lebih, ada kan ada yang dinjuk terima kasih eh, ada yang dinjuk tidak ada lagi yang galak dinjuk, galak menanggil kan kau tuh, aku galau ngejuk kau tuh coba kau jengok, makan kau, anak kau gak boleh macam itu eh, melunturkan apa yang dia buat tersebut tadinya mesti dapat rahmat justru mendapatlah menyakiti hati la turtilu sodakotikum bilmanni wal agak Jangan kau kotori sedekahmu itu dengan nyebut-nyebut dan menyakitkan hati Wong yang nerimonyo. <tuk> kalau diunfikuria Anas, mereka yang menakahkan hartonyo, sesungguhnya bukan karena Allah, tapi cuma minta dapat pujian. <tuk kemudian> kalau dah dapat pujian, kalau dah dapat imbalan, dia mulai ya, menyakitkan hati Wong yang nerimonyo. <tuk> kalau diunfikuria Anas. Walayu billah Walayumil akhir. Sungguhnya dia bersedekah itu Bukan karena Allah Dan meyakini hari Hari pembalasan Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Ada beberapa nasihat Yang mungkin uh, Perlu kita renungkan Perlu kita pelajari Di dalam kehidupan ini Dikatakan di dalam sebuah magalah Salah satu Asya, Yahmildah, ada tiga perkara yang bisa mendatangkan penyakit. Ada tiga perkara yang baca mendatangkan keburukan bagi kita maksudnya. Yang pertama alkahal khalaf al banyak ngomong, moce begawijon ngepet-ngepet eh, kadang-kadang omongan dia ni, racun bagi dia, dan racun juga bagi orang lain jadi kita kalau kira-kira tidak ada penting ngomong jangan ngomong, ndak usah nyampe gitu, ndak usah nyampe ini, oh uh, tadi di majis, ini ini, ini, ini ini, ini, ini, kalau yang kebaikan, ya apa pun disampingkan tapi kalau kita ada keganjilan Tidak usah disampaikan Selamatul insan Fihibdil lisan Keselamatan manusia itu terletak pada lidahnya Kalau kita bisa menjaga lidah Maka insya Allah kita Kita selamat Dan lidah ini Allah gunakan untuk apa? Untuk melantunkan Hal-hal yang baik Mengucapkan hal-hal yang baik Dan hal yang terbaik Itu adalah Membaca Al-Quran ya, Membaca Salawat ya, Dari tadi di depan anda dengar Membaca Salawat Itu mendatangkan rahmat Tanzilurrah Menurunkan rahmat Allah Subhanahu. Jadi menggunakan lidah ini Dengan sesuatu yang Bagus, maka akan mendatangkan Kebaikan bagi Bagi kita Yang kedua hal yang buruk Anamul Banyak tidur akan tinggali tidur lagi Apalagi bulan puasa Habis saw tidur Ingat masih lama tidur lagi mayang duhur tidur lagi Semayang asal tidur lagi <guh>, Ini penting mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Kita ini disuruh jadi orang rajin. Aku jangan lama ngomong, pak tidak ketiadaan Kalau kau sudah sholat, sudah ibadat, sudah duduk di majlis sudah berusaha juga, jangan tidak berusaha. Pantas siluh, jangan tidur, apa sholat tidur? tidur. ini bisa menyebabkan mendatangkan hal-hal yang buruk bagi bagi kita. Yang ketiga al Banyak makan. Makan terus. Sudah tadi makan, makan lagi. Makan lagi. Pikirannya makan, bisa Ini bisa mendatangkan keburukan bagi bagi dirinya. Kalau nak nurut Rasulullah, nahnu qawmun, la hatta naju, akalna, la nasla. Kami adalah satu kaum tidak makan kalau belum lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Ajaran Rasulullah ini seluruhnya untuk kebaikan. Jadi makan tidak boleh sampai kenyang paling banyak 2/3 2/3 jangan tunggu dikit ya, bisa makan apa lagi ya. Jadi tinggalkan nih. Jadi kalau dalam kulit itu 2/3, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernapas. Kalau makan kalau galo Tidak sempat lagi bernapas nanti. Subhanallah ibu-ibu yang ada di majlis ini insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang selalu mendapat rahmat Ameen. karena ibu-ibu zaman now nilai dengan ibu-ibu zaman dulu ibu-ibu zaman dulu itu kalau nak masak nak makan dia masak dulu kalau ibu main zaman now ini nak masak nak makan 20 dulu, dulu eh kalau nak pencucian tuh, persiapan ada papan baswannya, terzikatnya. <laughs> Jadi kalau dia nak pakai pakaian bagus, bersih, dia mencuci, Cuci dulu. pakaian lakinya, mencuci pakaian anaknya. ibu ibu-ibu zaman now? Laundry kadang-kadang ya, Alhamdulillah mesin cuci oleh lelah dicuci, tau-tau nikah masih masih lupa juga artinya beda dengan ibu zaman dulu eh. ibu zaman dulu kadang-kadang punya anak banyak tapi segalanya ngawih kan? kenapa? setiap dia nak, nak masak macam bismillah nak makan macam bismillah nak tidur macam bismillah ibu-ibu main hari? Nak makan chatting, nak tiduk chatting, bangun tiduk chatting, sebelum takbir semayang chatting, sudah salam chatting, dan eh, sudah tidak kati lagi, connect dia sama Allah, eh, sudah tidak kati lagi, pecah kena kenonian silaturahmi, caidak beputus sebenarnya. Ada berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun um. cuma dengan stiker deh. turut bela sungkawa ada yang pacak nyebut doa apa stiker dengan doa ada yang salah doa lanang jadi doa betino eh kenapa lidahnyo idak babuni sesungguhnya idak noa ke dapa po diibaratkan dengan stiker tadi kiriman tapi kita baca oh yang meninggalnya betino Allah magfirlah warhamha waafiha baru disherlah stiker doa tadi ini cuma stiker doa bay. jadi yang masuk sugone stiker dia tidak karena dia tidak pernah noakan wong jadi dia juga tidak di wong yang noakan stiker tadi Eh. Jadi begitu luar biasanya dunia nah, Jangan sampai kita Sampai kita terbedaya Sampai belum apa-apa Kita belum siap Tahu-tahu sudah masuk lubang kubu eh. Kemudian Ada empat hal Yang pacak merusak badan kita eh. Yang pacak merusak kehidupan Kehidupan kita. Arba'atul asy'atah dummul badan. Eh, ada empat sebab Sehingga badan kita kadang-kadang galak sakit, galak tak lemak lemak, galak datang medu. Eh, yang pertama eh, selalu ada perasaan duka dalam hati. Nah, kalau kita dalam keadaan duka ini, eh, banyak banyak bebacok uh, istighfar banyak istighfar banyak memuji Allah subhanallah alhamdulillah kemudian yang kedua al hazan selalu sedih ya yeah? selalu sedih nah kalau kita ada dua penyakit ini biasanya bakal diiringi dengan fisiologi kita kalau dua penyakit ini namanya psikologi perasaan sedih Samo selalu duka nah, Ini bisa menyebabkan Badan kita jadi sakit-sakit Ya -sakit. eh, Karena hati tidak lemak-lemak Badan melok sah? melok sakit Nah hal ini Ini obatnya apa? Banyak-banyak rikurullah Banyak-banyak sholawat dengan Rasulullah Kalau sekarang kita punya Fasilitas internet segala macam Jangan kita gunakan untuk Membuka hal yang justru Melupakan kita dari Allah Bukalah solawat ya. Ikuti lantunannya Meloi Zikir-zikir yang bagus ya. Inilah untuk mengobati Penyakit hati ini ya. Kemudian Dari penyakit fisiknya dewek Yang membuat kita jadi Selalu bakal Ada sakit ya. Jadi selain dua ini Penyakit ini, psikologi. Okay. Galak medu Sama galak sedih Nah ada hal juga yang Yang disebabkan oleh fisiknya Yang pertama Galak nahan lapar nah, Jadi kenyang gak boleh Nahan lapar juga boleh. Itu kalau kelaparan Sudah uh, memasuki Tingkat asam lambungnya naik Seluruh badan itu Terasa sakit Perasaan ada jantung Perasaan ini kan sempit, ya, dado ini sesek, ya. terus badan ini angin galau. Ya. Ini adalah penyebabnya galak, nahan, lapar, apalagi mana Dia tahan tidak makan asal nongko, ya. tahan tidak makan asal rokok. Kalau ibu-ibu menang tidak perlu khawatir kita makan terus saja. Nah, eh, makan ini juga mesti dijago. Kebanyakan makan asam, kebanyakan makan makan pedas ini juga juga bahaya. Yang kedua, yang keempat, jadi yang dari sebabkan oleh fisik tadi ada, psikologi eh, tadi ada dua, yaitu kesedihan dan kedukaan. Nah, yang disebabkan oleh fisik kita dewe ada dua. Yang pertama galak nahan lapar. Yang kedua, galak begadang. Okay? Kalau yang galak begadang malam, biasanya dia mudah didatangi oleh penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya jasmani ataupun penyakit yang sifatnya ruhani Karena malam ini sebetulnya waktu yang disiapkan Allah untuk istirahat, jadi alhamdulillah. Yang yang bisa merusak badan kita ni alham wal hazan sedih dan duka. Nah itu disebabkan oleh psikologi. Kemudian dari fisiologinya alju wasahur menahan lapar dan galak begadang malam tidak tidur tahan dia. Kalau nak nonton bola tidak tidur ataupun kadang-kadang main gap sampai tidak tidur. Setelah nak subuh dia baru baru tidur subuhnya pun tinggal ini banyak kejadian ini selanjutnya <tik> ada empat arba'atu tazir wabah jatihi ada empat perkara yang baca menjadikan wajah kita selalu cerah dan tampak tampil lebih muda <tik> yang pertama Terkeluar, umum yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah, dia akan selalu berpenampilan segar. ngapo karena dia menambatkan dirinya kepada Allah, yang dia sadar bahwa Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang memberikan kesehatan, dan segala sesuatu datangnya dari Allah. Dia bakal lebih segar kalau orang-orang yang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau uang yang bertakwa dengan Harto, ya, yeah, dia tergantung. Kapan lagi anginnya duitnya banyak, segala nah, Kalau lagi butuh mengkut, lo mau belu nak balik, aku teriak ah, mana? Lupo lagi buntu jadi Jadi jadilah yang bertakwa Kepada Allah eh, Karena Allah bakal jamin Segala kebaikan bagi Bagi dirinya Lagi butuh nikmat impe. Mungkin Allah nyuruh aku banyak-banyak berdoa Mungkin Allah nyuruh aku Banyak-banyak usaha eh. Ini usaha Doa butuh. Untuk butuh. Laki ngomong pulau menaku kayu, Ma, mana nak kayu? Usaha anda gawi malas, mainnya lagi be? Pemulung pemulung itu be lagi malas? mestinya dia keliling nyari buruan, eh ngembek plastik, ngembek kertas, ngembek macam-macam, eh ngumpulkan gigi begawi, Main nyari dak dia cuma dio siap gobak. Dinyuknya barang-barang uh, rongsokan Dia nunggu baik pinggir jalan kalau kalau ada uang liwat makanan Ninyuknya duit Ini Ini modus sekarang macam itu nah, Jadi dia udah harus sungguh-sungguh jadi pemulung Kalau dia sudah sungguh-sungguh jadi pemulung Banyak duitnya Dan dia Bakal dinyuk Allah kebaikan <klihat> Dari setiap apa yang Dia upayakan Jadi maksudnya apa? Kalau jadi pemulung Jadilah pemulung yang takwa Ya, jangan sampai dia jadi pengulung yang Yang cuma uh, Bukan, bukan nunggu Cuma sekedar untuk ngembik label be. Biar <tuk> wong, wong yang tengah jalan itu nunjuk <tuk> dia <tuk> nah, Kesian Banyak itu ya Tapi tidak <tuk> apa-apa kali nunjuk Kesian ya. <tuk> Jadi kalau nak supaya kita tampak selalu cerah Jangan lupa, eh, biar wajah kita nampak selalu cerah ceria, eh, tampak sepuluh tahun lebih muda. Yang keduanya, alwafak, jujur. Kalau selalu jujur ngomong, sampai di mana wajahnya tidak berubah. Tapi kalau galak berbohong, mulai berubah wajahnya. Eh, bukan, dah kelemahan, ah. kaget. Uang yang bohong itu Kalau uang yang pintar psikologi Tahu dia kawannya berbohong Kenapa Nampak dari mimik wajahnya Tapi kalau jujur Dia selalu tampil Ceria Selalu tampil percaya Yang kedua al Karom. Oh yang ketiga oh, <laughs> Yang pertama Takwa yang kedua yang ketiga karom karom ini mulia artinya dia selalu memuliakan dirinya kalau naik becak, eh jarang naik becak mainan ini eh dia memuliakan dirinya biar aku yang bayar kalau makan dia memuliakan dirinya biar aku yang bayar eh, tidak, mencoba atau setidaknya tidak ini nak bayar, tidak baca. Biarlah bayar jangan mengerti kau. Kira-kira macam itu, itu namanya memuliakan diri. Jangan nak minta dibayar be. Ustaz Iya. Kecuali kalau memang diajak lagi lang tahun. Ngacting. Ini, ini setiap saat budi kita ini nak mana? be? Itu. Tidak jadi wong mulyo. Jadilah wong yang mulyo. Uang yang mulio ini kadang-kadang kawan -kadang dari kecil, eh dia udah dogalah minta-minta, eh, kawan makan misalnya dia udah kati duit dia berlari jangan punya cewek, tidak tinjuk ya oleh kawannya kan marah, padahal dia yang yang tidak memuliakan diri dia, kita mesti aziz mesti jadi uang yang mulia mulio, mulio diri tadi dengan tadi. Jangan selalu. Kalau pacak sedap, kedingoan Kalau wong bahil sama orang tidak bahil tuh, walaupun kita dibayari, tapi wong tahu kita tidak bahil. Ida. Tapi ada wong tahu. U oh, kawan ini memang nak mana Segala nak uang yang macam itu tidak dimuliakan kenal lah hidupnya. Itu-itu lah kayo tidak juga. Ira. Kenapa? apa? karena dia mengegak ke dia tidak mau memuliakan dia. jadi kalau dia mau datang no, kau nilai tidak aku nyam bawa tapi kalau dia memang karam mulia seluruh orang demen sama dia oh ini Masya Allah masuk masuk masuk masuk ini namanya kak karam yang kedua muru'ah yang keempat <tik> Jadi yang pertama Takwa Biar wajah kita kelihatan Selalu ceria dan Awet muda Yang pertama takwa Yang kedua Yang ketiga Yang keempat muru'ah Muru'ah ini mirip-mirip juga Muru'ah ini kalau kio kio kita tidak pantas makan di tengah jalan jangan makan di tengah jalan ya ni kita nilatuwo bebek makan es, nyocok tengah jalan iya buang dinjuk nasi misalnya ini makan tempat dakati, nyangkuk lah dia situ duduk nyungkung Yo co, yo co, tu nak. Yang ah, Tunggu baik kan, kaki aku nak nyari tempat. Kita muliak Kendiri kita, yeah. Itu nama nyemuruah. Nyago jangan kita ini. Ah ya Allah tuh bangku. Tidak posting. Ucapake. Ayo berke. Nak posting lah tuh biasa biasa kalau memang nak, nak posting, nak bergaya namanya dia tidak ada menjaga muru'ah yeah. dia tidak ada bisa, mengulihkan diri dia dewe. ada tempat-tempat yang dia tidak patah misalnya datang ke situ tidak tempat makanan makanan tempat ada tempat restoran budak-budak muda kemudian -budak. dia belum masuk, awalnya dua ini termasuk orang yang tidak ada, muru'ah muru'ah dia tidak ada nyago kehormatan diri dia Nah, karena dia masuk tempat umudho um tadi Jadi dia gak nah, Beda masjid Kalau masjid tempat umudho um dan Tempat umudho nah. Jadi empat eh, Empat hal Yang bisa membuat kita Tampil selalu Percaya diri Kalau kita tampil Percaya diri maka Nampak wajah kita itu Lebih ceria Eh lebih ceria. Coba ibu-ibu di sini nah. Eh. Muda-muda katingaannya. Masih muda-muda. Nah, yang pecak muda itu lah yang saya Pecak masih muda be kawane. Nah, kalau kalimatnya Kalau kalau kalimatnya kawane pecak masih muda be. Artinya sesuatu yang kita Gawih itu, tidak depan pantas kino gitu untuk kita gawe ke ini masalah murua ah tadi. Tapi kalau kau ini cantik terus jiwanya, mudah terus. Nah itu memang dia ngamalkan yang empat tadi. Takwa, al-wafa, al karam murua. Ah. Yeah. selalu ingat dengan Allah, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, selalu mulio kendirinya selalu menghormati dirinya, menghormati dirinya itu artinya tempat yang kita tidak pates, atau ini tempat itu tempat Ustaz-Ustaz tahu tahu dia nak duduk di situ, akhirnya dilarang, malu tidak dia? Nah, artinya dia tidak pacak nyagok diri. Nah, jadi dia mesti pacak nempatkan diri dia, itu namanya murah, eh, menjaga kehormatan dia. Selanjutnya, nah ini demen galau ini. Ini demen galau ini pasti. <tuh> Ada empat hal yang pacak narik rizki. Arba atun, ajal lubur rizki. Yeah. Empat hal yang bisa rizki kita jadi banyak. Catanya, eh yang pertama, dia mulail. Sholat Sholat malam Kalau Wong galak sholat malam Tak usah lah ngadu sama Allah Ya Allah murahkan rezeki hamba Apo yang ngadu dalam mati kita Allah lebih tahu Puji-puji oleh puji, Allah Ya Allah bakal murahkan rezeki kita Bukan tak boleh yang tahu Ya Allah aku ni pengen ini maini ini. Boleh Cuma jangan sekali itu Yang namanya dia mulai ni setiap sebenarnya bu dia mulai ini lemak nih sekarang. Ibu bangun deh pukul 3.45 menit. Ibu sudah ada waktu 40 men 45 menit untuk dia mulai. Jangan pula ngurangin tidur. eh Allah juga, tadi kan kalau ngurangin tidur termasuk merusak badan. Merusak badan. Nah, jangan jangan pula ngurangin tidur. Makanya Dikasih tahu bahwa dua per tiga malam itu Yang paling gobol di sisi lain Allah juga ada denger kita malam-malam Sampai sepanjang malam itu ya Jadi dua per tiga malam Jadi kalau kita nak rezeki Kita dilapangkan oleh Allah Yang pertama biyamul... lain Yang kedua Kasratul istighfar Bil ashar banyak-banyak istighfar di waktu malam itu. Jadi, misalnya, salat kita, misalnya ibu salat sunnah uh, Isya, tadi, eh, ya, Mbak dua rakaat, terus ibu tutup dengan witir tiga rakaat. Misalnya, bangun lagi dua per tiga malam, tidak sholat banyak-banyak niat, niatnya cukup dengan salat sunnah minal witri di situ bisa tercakup tahajud sholat hajat kita ya nah setelah salam mungkin ibu nambah enam rakaat ya nambah enam rakaat istighfar irti istighfar lah minimal 100 kali astagfirullah radhi mastagfirullah radhi astagfirullah radhi 100 kali minimal terus dilanjutkan istighfar itu dihadiahkan untuk li untuk diriku. Wali, -wali daya untuk orang tuaku. Wali auladi untuk anak-anakku. Wali ikhwani untuk saudara laki-lakiku. Wali akhwati untuk saudara perempuanku. Wali jamiil muslimina tutup dengan seperti itu. Jadi, anaknya pun tadi tidak harus pasrah untuk diriku, untuk orang tuaku, anak-anakku, untuk saudaraku, dan untuk saudara muslim dan dan muslimah jadi, yang pertama tadi yang kedua yang kedua banyak istighfar ya waktu saat kita itu Habis salam itu banyak-banyak intanya sekali ya Allah murahkan rizkiku tapi istighfarnya yang yang banyak kenapa tertolaknya doa kita itu karena banyaknya do, banyak dosa so, Kalau kita sudah banyak istighfar, Allah bukakan pintu itu seluas luasnya. Nah untuk minta ulasan disini termasuk juga kita gara-gara sedekah. Karena sedekah ini pembuka pintu dakati uang yang sedekah tu miskin yakinlah lawung yang sedekah karena Allah langsung Allah buka lagi rezeki yang lain lebih banyak lagi lebih banyak lagi jadi itu termasuk salah satu pembuka pintu rezekiro wa selalu zikir dengan Allah dari pagi sampai sore awal nahar ini maksudnya awal siang itu adalah apa? pagi jadi segala gawi kita itu sebagaimana anda sampaikan di depan tadi segala gawi kita itu tidak boleh putus kontak sama Allah nak masak? sebut nama Allah nak makan? sebut nama Allah nak tidur? sebut nama Allah Segalu gawi, sebutlah nama Allah Biar kita mendapatkan ke keberkahan Kalau kita tidak menyebut nama Allah Kita tidak bakal dapat keberkahan Jadi sebut nama Allah Dan segala gawi pun Kita mesti mikir Apakah ini sesuai dengan keinginan Allah Ingatkanlah Kalau kita sudah hadir di madris Kalau ada gawi Pikirkan Aku nak ada yang penting Allah rido. Biarlah di kantor kurang ria, biarlah di kantor kurang hebat. Yang penting Allah pandang dengan rahmatnya. Ngantenkan anak-anak kita dapat rahmat, nyukulkan anak-anak yang dicukur dapat rahmat, kan pulau mar. macam itu. Yang penting jangan putus kontak sama Allah. Segala pegawai kalau diri doi Allah sesederhana, sesederhana pun kita maka kita bakal dapat kemuliaan dari gawean itu ya yeah. jadi apa yang datang ke rezeki tadi yang pertama dia mulai yang kedua khususnya di waktu malam itu ya yeah. yang ketiga galak sedekah yang keempat Berzikir dari pagi sampai Sampai sore Tadi malam Kasratul Istighfar Bin Ashar Kemudian ada Tiga hal lagi Yang justru Menjauhkan kita dari rezeki Yang kedua Naumus subahi Tiduh abis suruh Yeah. Tidur abis subuh ini menjauhkan bis. Kita salah, sedikit sekali dia sholat. Artinya, aku sholat lima waktu. Sholat lima waktu dia laksanakan, tapi sholat sunnah Bahil Yang dia jadi, dia cukup untuk makan mie tiga waktu. Cukup untuk makan meh tiga waktu, karena dia yang wajib meh kan, sunanida. Jadi tidak pacar anak nukar api, tidak <laughs> pacar beli jilbab baru, tak baca anak beli baju baru, karena dia Bahil sholatnya Bahil itu mending mending, eh mending mending kalau lima waktunya tidak, tidak bolong kalau lima waktunya bolong jilbabnya bolong juga kadang jilbab kadang tidak. kadang nutup aurat, kadang tidak. kadang jadi uang juju kadang hidup, kadang hidup. Kadang hidup. Eh? jadi ini berpengaruh dalam kehidupan jadi menjauhkan rezeki yang pertama galak tidur habis subuh yang kedua perhitungannya masalah salat. Yang ketiga, al-ka'slu males. Males. Jadi uang males ini seluruh uang tidak demen. Uang males itu seluruh uang tidak demen dengan uang males. Tapi kalau dia rajin, Insya Allah sebaliknya seluruh orang demen sama dia. Mendatang ke sini enteng tangannya ngelewangi bagawi. Nyapu misalnya kan? Datang majelis sewa oh, duluan. Ceh, apa dia, adik -adik Tantikal. Tantikal, benar -benar. Nah, ini? Nabi aswad yang ngaji. rajin tidak, makan boleh hadiah itu. Nah, ada lebih makan jadi orang, orang ini? Nah, jadilah, Wong rajin. Kemudian mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingat tiga ayat Al Qur'an. Waktu kita nak melakukan maksiat ingat Alam yaklam Allah ya ingat ingat Allah ingat, kita Allah ingat. <tuh> kalau kita masih ngomong Allah ini masih ini ini berarti kita sudah cenderung untuk jadi wong bermaksiat kepada Allah subhanahu wa <tuh> taala untuk melakukan kemaksiatan ingat Waliman khalaqa maqala jannatan ya di mana siapapun untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu milik Allah milik Allah yang ketiga ingat kalau kita nak jadi wong yang sukses wa man yattaqilla kalau wong yang selalu takwa kepada Allah maka Allah bakal tunjuk selalu jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang ia hadapi. Insya Allah, mudah dengan memegang resep daripada wali awli Allah ini, Kita insyaAllah bakal dimudahkan oleh Allah di dalam mengarungi kehidupan ini dan mengingat bahwa dunia ini memang adalah Laibun walah tempat bermain dan sindagurau. InsyaAllah kita pun tak lama lagi Bakal meninggalkan dunia ini ya, Pasti ya, Bukan insyaAllah itu Pasti InsyaAllah mudah-mudahan Allah juga berkahan untuk kita Dan seandainya ada yang nak bertanya Jaturi Kita masih waktu